Berjumpa dan hadir kali ini para sahabat saloterku kita hadirkan bareng Sojani ya bosku ya ada di kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan Top share delapan delapan dan untuk para sahabat saloter yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, comment, subscribe tentunya channel dari Sojani. Agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru main info bocoran dan bola slot gacor Dari ya, memainkan uh, modal-modal recehan aja bareng gate of kacanya Baru top 88 juga kita akan coba memainkan bola dan trik gacor dari gate of kaca Dan untuk kalian juga yang selalu mendapatkan update video terbaru melalui info bocoran dan bola slot gacornya Cukup like, share, komen, dan subscribe channel dari Sojani ya bosku dan untuk kalian yang ingin mendapatkan update video-video terbarunya cukup aktifkan notif loncengnya dari Sojane otomatis kalian akan mendapatkan update video terbaru di setiap harinya para Sojane ya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan untuk video-video terbaru dari Sojane. Dan tentunya untuk linknya dari top channel 8, sudah kita semakin di kolom komentar dari Sojane. Kita coba gas Raja go. Masih ya, terus coba kita uh, mainkan bareng get off, get out kaca tentunya bosku Mudah-mudahan bisa widik, kita coba uh, lihat kali ini Untuk bednya sesuaikan uh, dengan modal kalian ya Biar kalian tidak usah terlalu uh, sih untuk mendapatkan hasil yang maksimal Cuman kita mainnya main santuy, main aman ya boy Kita coba kali ini boy 30 spin <tuh> Bareng get off, get out kacanya kita coba turunkan Sembari kita coba terus pecahkan uh, perlahan ya bosku Mudah-mudahan saja ada hasilnya Wah ini mudah-mudahan saja brotherku Kita coba sikat lagi kali ini kita pecahkan kembali perlahan boy Kita main cantik dan main santuy aja Nih boy kita coba lihat kali ini Perlahan kita pecahkan Ish, Kita coba pecahkan lagi kali ini ya Uh, sembari kita ingin mendapatkan skater ya Mudah-mudahan ada isi boy. Kalau ada skater kita mudah-mudahan dapatkan isinya di sana Kita coba turunkan kembali Perlahan simbol demi simbolnya uh, Kita pecahkan ya Dari batu merah Kemudian ada simbol-simbol yang luar biasa ya bosku Ada ramuan juga itu boy Kita coba pecahkan perlahan juga Blue diamond juga ada dihadirkan bareng get of kacat kacat Coba tembakan tembakannya ya Ini cukup luar biasa, kita coba kembali dan Untuk kalian ya, untuk yang baru bergabung ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya bosku Agar selalu mendapatkan update terbaru Untuk kalian mengenai info bocoran dan pola slot gacor di hari ini Dan untuk kalian juga yang baru bergabung Pantangin terus ya, kita juga tidak mengajak mengajarkan para slot-slotter Untuk mencoba mainkan game ini Namun untuk yang mau tetap gas ya bebas, kita tentunya kita persilahkan, brother. kita main santu-santu ya aja boy. kita coba turunkan kembali brother. masih kita mainkan get of kacanya. kita coba kasih sikat kali ini kita turunkan kembali. kita main laga santu ya aja brotherku. mudah-mudahan bisa wD bisa profit maksimal juga tentunya yang kita harap ya bosku ya dengan modal-modal recehan yang kita mainkan ini bareng get of kacanya. Untuk linknya ya tentunya sudah kita sematkan di kolom komentar. Untuk yang pengen nyobain langsung main tinggal kalian kaskun bosku di aja. Turunkan terus ini boy sembari menantikan skater. Wow wow wow kita coba hantam terus. Masih terus kita tolong kali ini Kita kasih santuy-santuy aja boy di Disantuyin aja Kita coba lihat Untuk pola dan triknya ya Ingat untuk kalian bebas menggunakan pola dan trik apapun Karena keberuntungan setiap akun itu berbeda-beda brother Batu merahnya coba kita pecahkan Simbolnya dari get of catet kaca kita coba pasangkan kembali Perlahan kita turunkan Aduh Meskipun masih cukup sulit ya Kita dapatkan mudah-mudahan ada hasilnya bosku Kita main santuy main sabar aja boy Kita sabar-sabar aja kali ini kita coba turunkan Akan seperti apa spin apa yang kita mainkan kita juga perlu pikirkan ya boy ya Karena terkadang untuk scatter yang kita dapatkan itu justru berada di spin-spin mungil ya bosku Di spin-spin kecil saja, di kisaran 10 spin Tapi terkadang ada juga itu yang mau sampai beberapa spin baru dapat scatter boy Kali ini kita coba turunkan Untuk betnya sesuaikan saja dengan modal Bosku ingat bosku jangan terlalu berambisi ya Tidak untuk ditiru hanya untuk 18 tahun ke atas brotherku kita coba turunkan kembali perlahan kembali. Belum dikasihnya, Cok. Dikasih celah lagi. Dikasih bungkam lagi. Kita coba mainkan santui santuyin lagi, Coy. Kita santuin lagi. Belum dikasih juga. Dapat, dapat, dapet Dapet-dapet dikit. Jadi jadilah, Boy. Tembak-tembaklah, Boy. Boy. Turunkan kembali. Yes, belum mau dia bosku. Kita coba diturunkan kembali perlahan lewat anjir, kagak kena lagi. Co. lewat dikasih lewat terus ini bosku. Masih dikasih lewat terus. Aduh, ini cukup sulit ya. Pecahannya mulai. Kita masih nantikan skaternya juga. <coughs> Kita nantikan skaternya, boy. Oke, okay, brother. Siap. Kita coba turunkan lagi, bosku. Pecahkan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay turunkan perlahannya dan ingat untuk kalian yang baru bergabung braderku jangan lupa untuk like share komen, subscribe channel ini ya agar kalian semua mendapatkan update terbaru mengenai bocoran dan pola slot gacor di hari ini dan link slot gacor di hari ini dan untuk pola dan triknya bebas mau yang mana yang kalian pakai ini hanya segera gambaran kalian akan memulai uh, permainan game slot ya bosku tidak full untuk pola dan triknya gacor nih bosku karena keberuntungan uh, setiap akun itu berbeda-beda brother jadi tidak bisa kita samakan ya bosku. Kita coba main santuy-santuy aja brotherku. Kita main santuy. Akan seperti apa hasilnya kita simak. Yes. Kita coba lihat. Ya. Yeah. Belum, belum, belum, belum. Masih kita coba turunkan kembali brotherku. Masih kita main coba di santuy santuy dikasih tembak aja coba perlahan tapi pasti boy main santuy tapi gila ini kita boy kita main santuy-santuy gila meskipun naik perlahan harap bersabar ini ujian bosku kita coba kembali masih bareng get off get kaca ya untuk linknya uh, yang ingin nyobain main di situs ini untuk